Pangalengan, tepatnya di Gunung Mini, di, di Kaki Bukit. Gunung Nini. ini kelihatan ada di sana, ada gunung ini, dan ada ya lagi acara hiburan. kemudian ya, kita tidak uh, mudah dari sana. Kita di sini istirahat, dikelilingi sekelilingnya kebun. yang orang biasa bisa melihat tapi itu kebetulan aja kebetulan e, mungkin di sananya mau menampakkan gitu. Nah di sini juga ini kebun teh di samping saya kebun teh di depan saya juga kebun teh. Suasanya e, suasanya sangat enak para subscriber semuanya. Kalau seandainya para subscriber mau Banyak sekali destinasi, nah diantaranya yaitu salah satunya ini gunung ini Tadi ada Taman Langit Terus ada magma, nanti di sana ada magma Nanti insya Allah kita juga kalau nggak dalam kita ke sana Dan kita akan review uh, magma itu di sana Tadi salah satu, uh, kebetulan ketemu sama penduduk di sini namanya Pak roni orangnya sangat baik, ramah dan Dia yang mengantar saya dari jalan depan ke sini dan sekarang dia uh, lagi ke rumahnya, dia menawarkan untuk uh, kita panen uh, apa sawi, panen cabe, harus hmm, ya, pokoknya sayur-sayuran. Dan kita katanya pulangnya mau dibawa ir sayur-sayuran. Alhamdulillah ya Allah rejeki orang soleh, rejeki orang soleha. Jadi ketemunya sama orang-orang baik ya, sobat ya subscriber. Kita nanti ekspor lagi sekarang, kita tutup dulu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di channel Kopi Ratna. Nanti kita eksplor lagi tempat yang lainnya. Oke okay. bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu subscribenya, dan jangan lupa komen di bawahnya nih. orang okay. yang baik telah mengantarkan saya ke sini ke tempat ini. <tentu> dia bersama cucunya ya barangkali nanti teman teman mau pada kesini cari nama paroni dia orangnya baik loh nganterin kita juga dari depan ke kesini dianterin sama dia ini sama cucunya cantik tuh namanya siapa dek bapak kan mau YouTube Gunung Inci Gunung Nini bapak terang terangkan sejarahnya Gunung Inci Gunung ini Gunungnya kira bapak asli orang nggak ya? asli Garut oh di Garut hmm. oh berarti ada cerita nanya Gunung ini pasti ada cerita Pak Gunung ini oh, pasti ada cerita nanya. iya Menina pasti pasti ada Nah ini tema Kom um, Cucuk, Gunung Cucuk. Itu nu? ya Gunung Incu. Gunung Cucuk, Gunung Incu. Gunung Incu, Gunung Nini, Gunung Gunung Putra. Mana Gunung Putra mana? Oh iya iya berarti genung inciunu kecilnya ya tanya Yang di atas ini di atas Para sahabat subscriber, semua kita sudah ekspor Gunung Mini, Gunung Incu, dan Gunung Putra. Ini indah, sejuk. Jadi, deh, sahabat subscriber semua, kalau yang mau berkunjung ke daerah selatan yang lewatkan ke sini, bisa merefresh kita kepanatan kita dengan kegiatan sehari-hari. Ya, para sahabat subscriber semua. Jadi, kalau yang penasaran atau ini silahkan datang atau silahkan komen yang punya yang punya pengetahuan lebih tahu dari tempat ini muter Pak udah muter jadi jaraknya jauh Pak wilayahnya lo biasa Bapak itu ngambil teh tim Manawai seputaran Manawai Oh, beda lagi. Beda, beda, beda. Bener, hmm. hmm. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tiap hari oh, iya, hari harus nu mudahnya Pak. Nah, ubah, kan? terus kubah. Jadi dasarulah. di papas. Terus, terus. berarti pagi-paginya ngan dari pagi sampai jam 10 ngala itu teh, ente teh. Jam 8 sampai jam 10. pabriknya sebelah mana pada tadi nung kelewatan tadi pabrik oh, teh pasir malang pasir malang oh malabar gunung Malabar. tapi itu mah pak anu gunung lini etama tidak ada pohon tehnya ya? hutan etama oh, iya ya. oh. tidak ada apa-apa itu mah pak Anu makam teh di situ, oh. di atas ya kan? Orang-orang dulu mah, namun misalkan mau ibadah, nah teh naik ke gunung, ke tempat anusinya, menteri gunung di guha-guha gitu. Jadi lebih teh lebih khusus untuk mendekatkan diri teh. Makanya, makom-makom. Kalau para sejarah mah kebanyakannya di atas gunung, gitu. Kayak di Godognya Garut ya Pak. Terus di atuh nu nanti se so, sudah so, adiknya anu Godog teh Eta teh di te kan pangeran Eta, eh Prabu Siliwangi eh, pangeran Kian Santang. Nah, ada kan kak adiknya nu perempuan anu di situ teh itu ya di atas gunung itu juga. Jadi zaman dulu mah tempat-tempat. Eh, Gunung Teh untuk mendekatkan diri Gitu